di benar nah. Oh, nah, dem ya. Nah. Tapi kalau, kalau sudah uh, sudah jalannya. Empat hidup perempuan semua. Lima. Satu laki-laki. Oh. Kedua laki-laki dua orang orang yang tiga ini pertama hanyut. Oh. tergerincir dia apa oh. itu. Dari bilang ustaznya, "Jangan jauh-jauh kalian mandi-mandi. Enggak -mandi. enak, Bu. Oh, mandi di sana agak dalam, sini oh. jentik oh. kali Jangan. bilangnya." Iya, di dari, pinggir. Cipok serius kiri-sire sini dengannya mandi yang dia. dia, dia, dia, dia. Tetengohnya nah, yang kita udah tolong langsung yang dikasih hatinya, sama -sama, ayo Kita tolong Pakmi bilangnya, nah, ayo Tapi film di tengah jalan di tengah ya, itu, orang skipurungkan di dia dia sini Tolong lain, kerjas, yang lain satu lagi itu pula yang membawa dia itu nggak lalu lagi menarik udah pegangan tangan bisa tolong ya tolongnya tinggi tinggi besar <tuk> menarik tarik si bisa makan dia <tuk> nasi ya tuh dia pernah Pasti Apa bilang benar -benar. pesan, -pesan itu ya, gitu. ya. Nah, kita biasa pamit loh. naik dia Bisa lah punya Ya terlalu, gitu. oh. itu sama-sama Dia -sama. hmm. nah, ya itu karena ada di Tapi lihat di mana dia, mana dia Lihat dia apa, ya waktu ya. ya. ya. ya. itu Tahu yang itu ya kan dengan anak yang yang lagi dia tuangkan itu yang berbeda. Di mana kalau tak cuma pernah Bila dah teraweh, aduh angkat. Oh, bajunya itu macam baju apa itu lah? Baju bape kan? Subuh. Nampak contoh nak pergi dia malam. sini contoh ya. Itu yang wah, cantik banget.